Oh yes, guys, kembali lagi bersama Arumoto vlog Jadi untuk hari ini gue bakal ganti ini cover jog, cover jog gua nih udah hancur di cakar-cakar kucing. Ini juga udah robek nih. Karena mau ganti, jadi kita toh. Oh, tuh udah robekannya, bangsat. <tuh> jadi gue mau ganti dua, tuh sama yang ini. Mau ganti tiga sih sebenarnya, mau sama wr satu cuma kita bawa dua motor ini dulu satu sama ini WR nanti kalau udah beres dua-duanya jadi ini motor tinggal ganti cover jok sama knalpot udah knalpotnya masih di, dibikin dulu dipesan dulu udah beres itu baru gue review ini knalpotnya juga standar cuma ganti selencernya aja jadi sisa knalpot sama cover jok sekarang kita ganti ini dulu yang ini sama yang ini adk kakak ini 250 kalau ini 150 ini beres baru nanti gue ganti lagi yang WR karena gue dapat kiriman cover joknya tiga. nanti lihat aja lah pokoknya cover joknya sekarang kita cari dulu tempatnya soalnya kemarin gue ganti yang ini mahal anjir ongkos pasangnya 80.000 ribu anjir mereka minta soalnya katanya beli cover joknya di luar jadinya ongkosnya 8, 80 ribu kata gue anjir mahal amat cuk ya kalau emang Mau dibeli cover joknya ya, bikinlah. Sedangkan gue lihat di situ nggak ada cover jok trailer atau super motornya. Adanya motor-motor matic kayak gitu. Sekarang kita cari dulu tempatnya di mana yang agak murah pasangnya. Punten, tuh. Assalamualaikum. Ini orangnya pada tidur semua aja, nggak pernah bangun. Udah berapa tahun yang ini? 1946 2016. Berarti udah berapa tahun tuh? Coba kita cek di atas, di atas mah ada kayak, tapi nggak tahu mau nggak. Takutnya dia nggak mau pasang ya kan? Minggu, tadi gue baru beres Sanmori Tapi cuma sebentar doang Tadi gue Sanmori Jam berapa? Jam 10 cuk Udah kesiangan, makanya gue gak Konten, males Soalnya kalau pagi-pagi baru enak Kontennya, jam-jam 7 kayak gitu ya kan Cuma tadi gue belum bangun Jam 7 mah di sini ada, tapi gak tahu buka gak Minggu Oh itu tuh. Buka Ya, dia malah lurus, Cok. lihat tanyain dulu bisa enggak? Bukan bisa maksudnya mau enggak? Biasanya ini enggak mau. A ah, Mau pasang cover jok bisa? Dua motor. Berapa ongkos pasang? Bahannya ada? Ada. Berapa? Lama. Golek begini, Pasangnya? Pasangnya aja rp Berarti 70. Ya udah dua yang satu ini di mana sini ya ah. lumayan lah tiga puluh tempat kemarin dia minta 80 puluh cuk delapan malahan soalnya katanya aturan para komunitas tukang cover jok katanya kompak tahi anjing kompak delapan puluh ribu anjing gak kira-kira pasang Nah jadi ini cover joknya ada 3 oh, Nah ini cover joknya Jadi kita pasang ini ada warna merah Ini jadi hitam merah Hitam cuma strip-strip merah Ini biru sama putih biru Putih biru buat motor yang ini Kalau yang merah buat yang ini Jadi ini cover joknya dari Ar Arnox Racing Ini dia Ini kalian kalau beli udah dapet lapisan dalamnya nih jadi udah dapat cover jok sama lapisan dalamnya ini tuh buat di dalam nanti dibawa cover joknya supaya apa supaya nggak rembes air jadi supaya nanti kalau pas hujan atau dicuci si busanya ini nggak apa nggak masuk masukan air nggak basah jadi udah dikasih udah sepaket jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung aja cek instagramnya arnox racing ini bahannya kulit untuk Tipe-tipe joknya ada yang bahan kulit kayak gini, ada juga yang amplas. Bahan amplas tuh kasar, jatuh cu. Jadi ini yang bahan kulit, kalau bahan amplas tuh dia kasar kayak gini nih. Cuma ini jelek, ini udah robek nih, tipis-tipis kali coy. Soalnya yang ini ini gue beli, 70.000 sih, tapi tipis. Ini gue pakai gak nyampe 2 bulan anjir, langsung robek nih. Ini juga langsung robek di sini nih, di jahitannya. Padahal baru belum ada 2 bulan gue beli. Rp70.000 di topet Tapi robek Karena terlalu tipis Si apa kainnya Ini gue dapet yang Bahan kulit Jadi warnanya Hitam Cuma Tengahnya merah Merah terus garis-garis hitam Cakep kan Ini udah dapat bonus Lapisan dalamnya. ya Oke okay, Jadi buat kalian yang mau beli Cover joknya Bisa langsung aja Ke instagramnya Aronox Racing Jadi untuk sekarang Kita pasang dua dulu Ini sama ini Yang biru Terus habis itu beres kita pasang lagi yang WR oke nanti kita lanjut lagi kalau udah pasang kayak gimana sih hasilnya cakep nggak? udah pasti cakep sih nah jadi nanti kayak gini nih ini yang ini ada lapisan dalamnya biar gak rembes air kalau nggak kayak gini nanti rembes air pas dicuci atau hujan jadi si busa joknya basah makanya dikasih lapisan kayak dalam kayak gini nih, lapisan plastiknya nah jadi gini nih kalau nggak pakai plastik apun tuh kotor kalau nggak pakai lapisan dalam kayak gini nanti hasilnya Nicole di peras ini kan busanya basah nih nih tuh keluar air kan <laughs> jadi kayak gini kalau nggak pakai lapisan dalam mah kalau kena hujan atau dicuci nanti dia basah kemasukan air rembes air jadi ini harus diperas dulu ini. bagusnya mah dikeringin dulu cuma lama kalau dikeringin dulu ini yang satu udah beres nih yang merah udah kepasang Tinggal yang biru itu Ini yang biru kan gak pakai lapisan dalam Jadi loh gak pakai lapisan dalam ya hasilnya kayak gini Busanya rembes air Kemasukan air pas dicuci Atau gak pas hujan Banyak lagi Cuk, Anjir Bagusnya mah dikeringin dulu Cuma ya lah peras aja lah. Nah, Harus diperasnya belum kayak belum, belum. jadi kalau naik celana gue basah kira-kirain hujan atau apa ternyata emang si busa joknya yang rembes air oke okay. ini yang merah udah kepasang cakep kan gue sengaja minta yang motif merah kayak gini karena kemarin gue pengen yang kayak gini cuma susah susahnya apa gue cari warna merahnya yang terang itu agak susah kebanyakan merahnya merah-merah pudar kayak gitu ini dapat pas warna merahnya nih jadi Cakep, karena kalau merahnya pudar, kelihatannya jelek. Ini bahan kulit, cuma emang enaknya kalau kalian pengen yang nggak terlalu licin. Belinya yang bahan, oh kacamata, cuk, kacamata ini lupa. Kalau kalian maunya yang nggak licin, belinya yang bahan amplas, yang bahan amplas biar nggak licin. Tapi tergantung celana juga sih, kalau licin mah oke. Jadi nanti kita lanjut lagi. Ini beres, yang dua beres, yang sama yang itu Terus kita lanjut ambil yang WR Karena cuma berdua ya kan Masa ya berdua bawa motornya tiga cok, Gak mungkin Tidak. Kirain mobil mau masuk anjir Gue parkir di depan pagar orang Tapi ya bentar doang, cuma numpang bikin video doang Tadi mah Takutnya yang klakson tadi mobil mau masuk ya kan Oke okay. Jadi ini udah beres, dua-duanya nih Cakep kan dari Arnox Racing. Ini yang birunya, yang putih biru. Tadinya gue pengen yang biru oranye, cuma nggak ada full biru, tapi striping oranye kayak gitulah. Cuma belum ada. Ada sih, cuma harus custom gitu. Customnya lumayan lama, paling dua harian katanya. Jadinya udah gue pengen yang cepet ya, udah yang ini aja. Putih, full putih sama stripping biru. Lebih cakep lah nggak apa-apa. Soalnya dia putihnya tuh sama body ya kan. Tapi kalau full biru, kayaknya lebih cakep lagi. Tapi gini aja, udah tinggal nunggu knalpot, terus kita review. Sekarang kita naruh motor dua ini, terus ngambil yang WR karena yang WR belum dipasang, tinggal WR doang sendiri yang belum. <laughs> eh, hey, ganteng anjir! nih motor udah beres velgnya. Video reviewnya nanti aja nyusul. Hujan lagi, cok. Sekarang kita lanjut pasang yang W.R. nih. Ini gua tukar yang warna jadi full hitam striping biru. Karena apa? Karena konsep gua kan warna motor gua kan full hitam, cuma kayak action-action biru gitu doang. Jadi nggak full biru. Makanya biar masuk sama konsep dekalnya, udah gua ganti yang full hitam striping biru. Jadi kayak gini lah, mirip-mirip kayak gini. Cuma ini kan udah jelek nih, udah bekas-bekas cakar kucing nih. Makanya gua ganti kalau yang full biru kemarin kayaknya terlalu mencolok jadinya gue ganti, gue tuker yang full hitam <coughs> ini tadi motornya baru gue habis tuker wheel seatnya karena kemarin wheel seatnya dip dipinjam ke pangandaran makanya baru gue tuker lagi nah oke okay, jadi ini lagi dipasang ini bekas busanya, ini busanya kemarin gua tambahin kan. ini udah ada sekitar 2 tahun lebih, mau tiga tahun busanya gue tambahin kan, biar lebih rata sama bodi jadi buat yang nanyain gimana cara ratainnya ya gini, gue tambahin busa. Kan awalnya kalau orinya tuh segini nih. Busa orinya segini. Gua tambahin. Tapi untuk ukurannya gua nggak tahu berapa senti pastinya karena kemarin gua ngira-ngira sekiranya udah pas sama tinggi apa mau tinggi motornya ya udah gua fix. Tapi kalau misalnya kurang tinggi ya udah gua tambahin. Jadi untuk ukurannya nggak tahu. Kalian bisa sesuaikan aja sendiri. Ini pakai busa yang kuning kalian bisa pakai yang busa putih kalau busa putih kelebihannya agak gak gampang kempes cuma keras kalau busa kuning dia empuk cuma gampang kempes nantilah nanti kita ukur di motor untuk tinggi busanya itu berapa nanti gue jelasin aja di motor karena gue gak, gak ada penggaris juga mengukur, jadi nanti kita ukur aja di motor langsung nah oke okay, jadi ini udah kepasang dan kayak gini hasilnya Nih, ini yang bahan kulit Kelebihannya, kalau bahan kulit dia lebih enak dibersihin. Kalau bahan amplas, dia kalau udah kotor agak susah dibersihin, harus benar-benar disikat gitu. Kalau bahan kulit nggak perlu disikat lah. Dan yang tadi kata gua, kalau misalnya kalian mau ngeratain si joknya ini biar kelihatan ya rata kayak gini lah, karena emang Yamaha WR ini tahu sendiri kan problemnya. Dia kalau bawaannya si joknya itu segini bentuknya. Jadi kalau dilihat tuh kayak logo Nike gitu. Logo sepatu Nike tahu kan? Gini terus nungging ke belakang kayak gitu. Jadi emang dulu problemnya waktu gua pertama beli tahun 2020 itu problem yang paling lucu dilihat yaitu bentuk joknya yang masuk ke dalam kayak logo Nike. Jadinya waktu itu gua mikirin solusinya gimana caranya supaya enggak terlalu kelihatan lucu kayak gitu. Jadinya ya udah gua putusin buat Nambahin si busa joknya biar si tinggi joknya ini agak jad, apa, jadi agak tinggi, biar agak lebih rata gitu kelihatan. Jadi si joknya rata dengan body sampai ke belakang gitu, solusi yang paling gampangnya ya itu nambahin busa jok. Dan ini gue udah tambahin dari 2020 dari pertama gue beli WR, jadi sekarang tuh udah ya, udah 3 tahunan lah kalau nggak salah. Dan buat kalian yang mungkin pengen ngeratain juga si joknya biar kelihatan lebih rata, biar nggak kelihatan lucu, itu bisa aja kalian langsung aja bawa. Si joknya ini ke tukang jok. Bilangin aja tambah busa. Tapi gua kasih tahu dulu kekurangannya. Kekurangannya yang paling gak enak itu si posisi duduk pasti jadi lebih tinggi. Jadi otomatis ke kaki akan lebih jinjit. Jadi gua kasih tahu kekurangannya duluan. Kalau misalnya kalian PD pakai motor apa pakai motor jinjit ya udah enggak apa-apa. Kalian ratain aja joknya. Tapi kalau misalnya kalian gak PD pakai motor jinjit atau enggak nyaman Ya si joknya jangan ditambahin busa karena nanti otomatis bakal jadi lebih tinggi sih posisi duduknya kita Kalau kita tambahin busa kayak gini Itu doang sih kekurangannya Kalau kelebihannya mungkin dia bakal jadi lebih empuk Karena kan tahu sendiri kan kalau si originalnya kan segini nih busanya jadi tipis Mungkin kalau buat jalan jauh lebih enak karena dia lebih empuk Terus ketampilan juga jadi lebih enak dilihat gitu Cuma tergantung juga kalian pakai busanya yang apa warna putih kan ada dua macam tuh busanya tuh busa joknya ada yang warna putih ada yang warna kuning kalau yang warna putih dia kekurangannya emang agak keras tapi kelebihannya dia buat jangka panjang dia nggak akan kempes nggak akan kempes jauh lah cuma kalau yang kuning emang dia empuk tapi untuk jangka panjang pasti dia akan kempes entah nurun berapa senti pasti dia akan kempes kalau yang kalau yang warna kuning busanya dan untuk ukurannya ya kalian bisa nyesuaiin sendiri karena ini gua nyesuaiin si tingginya ini gue ngikutin pokoknya patokannya gue ambil dari batas ini batas ini sampai ke belakang jadi ya kalau misalnya rata ya segini ya gue tambahin segini berapa senti nih nggak ada penggaris lagi pokoknya seginilah, kalian kira-kira aja lah kalau misalnya kelihatannya udah cukup rata ya udah jangan ditambah lagi karena kalau terlalu tinggi juga kelihatannya nanti jelek jadi lucu soalnya jujur ini gue tiga kali bikin tambah busa jok dan yang ketiga ini baru dapat ukuran yang pas karena yang pertama itu satu terlalu tinggi waktu pertama kali gua bikin terlalu tinggi segini jadi kelihatannya kayak lucu gitu terus yang kedua waktu gua bikin dia terlalu lebar gini jadi kelihatan si busa apa sih joknya itu kelihatan gendut gitu makanya kalau dilihat lucu kan waktu itu akhirnya gua putusin gua bikin lagi untuk yang ketiga kalinya dan yang ketiga kalinya ini baru gua dapat ukuran yang pas enggak terlalu tinggi enggak terlalu lebar udah pas cuma untuk ukuran berapa sentinya gua nggak tahu gua nggak bawa penggaris soalnya pokoknya patokannya segini aja kalian ambil dari sini batas segini jadi jangan terlalu tinggi seginilah batas dari sini aja dari belakang sampai sini nih dari belakang sini sampai ke sini kalian kalian tambahin busa kan busa. terus nanti kalau misalnya udah, udah ditambahin busanya tinggal kalian pasangin terus kira-kira udah pas atau belum tingginya kalau misalnya terlalu, masih terlalu tinggi ya udah dipapas lagi busanya, dipapas sampai dapat ukuran yang pas. Terus untuk yang bagian, kedua, yang bagian kedua tuh, bagian sampingnya, nih. Bagian sampingnya ini usahain jangan ngelewatin si bodi ini, Bodi samping ini kiri kanan. Jadi si bagian sampingnya ini jangan sampai nutupin bodi gini. Usahain dia rata sama bodi Jadi masih si bodi di si body kiri kanan ini masih kelihatan gitu. Nih, biar nggak kelihatan terlalu gemuk. Soalnya kalau dia kelihatan apa sih busanya nutupin body samping ini, itu tandanya dia terlalu terlalu terlalu apa terlalu lebar ke samping. Berarti tinggal kalian habisin lagi sampingnya papas lagi sampai rata dengan body ini. Kanan sama kiri nih, yang body ini nih. Pokoknya itu patokan gua. Kalau bagian samping, gua ambil patokan dari body samping sini, jangan sampai kelewat body samping ini kiri kanan. Kalau yang bagian atas patokannya Segini Batas ini Jangan Jangan Jangan lebih tinggi Dari batas ini nih Pokoknya segini aja Sama kalian sesuaiin juga Sama tingginya kalian Takutnya nanti Kalau terlalu tinggi Kaliannya gak nyaman gitu Bawa motornya Dan ya Paling saran gue Kalau mau ditambahin busa Mungkin Pakein busa yang warna kuning Jangan yang warna putih Ya emang Kalau yang warna putih Untuk jangka waktu lama Enak Dia gak akan kempes Cuma Buat jalan jauh Nanti bakal pegel Sakit gitu di pantat <laughs> pantat lagi bahasanya. Pokoknya itulah. Pokoknya saran gue, pake yang warna kuning aja busanya, karena dari kemarin banyak yang nanyain, "Bang, gimana sih itu? Apa sih joknya kok bisa kelihatan kelihatan rata gitu? Gak kelihatan apa? Checklist kayak logo, logo Nike, motor gue kan banyak yang nanyain kayak gitu." Jadinya udah gue bahas lagi karena emang gue bikin videonya udah lama sih, udah sekitar 3 tahun lalu. Jadinya udah gue. Bahas lagi sekalian. Sekalian gue ganti cover jok kan. Cuma tadi gue nggak nunjukin busanya, gue cuma nunjukin sedikit doang karena Dia ya tahu itu tadi tempatnya simang kecil kan. Jadi jadi takutnya terlalu sempit kalau gue gangguin nanti gue videoin kan. Takutnya ngeganggu. Jadinya ya udah. Oke. Okay, jadi mungkin segitu aja videonya. Dan buat kalian yang mau order cover joknya dari Arnox Racing, kalian bisa langsung aja langsung aja cek Instagramnya Arnox Racing. Ini gue pakai yang bahan kulit. Warna full hitam, striping biru, garis-garis biru. Jadi itu tips dari gue tadi buat nambahin, buat ngeratain apa si joknya ini biar nggak terlalu kelihatan lucu gitu. Oke, kita langsung aja balik. Ini udah hujan, dari tadi hujan deras yuk. Yang penting kan udah pasang cover jok, udah tiga motor. Sekarang kita balik. Nah kayak gini nih kalau misalnya kalian tambahin busa jok si posisi duduk lagi jadi lebih tinggi. Jadinya ya, otomatis jinjit nih kan. Gak enaknya kalau jinjit mah muternya agak susah. Tapi tergantung celana yang dipakai juga sih. Kalau celananya dipakai apa, yang bahan karet gitu, lebih enak. Kalau pakai celana yang bahan karet. Tapi ini gue pakai yang celana jogger jadi kurang enak gitu kalau buat apa jinjit kayak gini. Oke, ditunggu nanti video-video selanjutnya. See you next video.